Is inhibitor itu angiotensin converting enzyme. Nah, pokoknya dari angiotensin itu kalian ingat ininya angiotensin ini golongan sebenarnya nanti kalau ada konversi sisanya itu menjadi bradykinin. Nah, kalau dia diblok angiotensin converting enzyme inhibitor kan. Nah ini prinsipnya kan. Inhibitor jadi dia tidak terbentuk si angiotensin. Nah, produk yang si angiotensin ini kan kata dasarnya angio ini pembuluh darah, ya, paskuler. Nah, ten -tensin, tensin ini tekanan maksudnya. Jadi untuk tekanan darah maksudnya itu. Inilah molekul-molekul yang di RAAs itu. Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Nah, ini jadi kalau dia diblok block ini justru naik. Nah, inilah jadi penyebab batuk tadi ya nah itulah kalau misalnya dipinta sama pasien obat, aduh dok, dapat captopril kemana jadi batuk, minta obat batuk, nah itu perlu diedukasi bu itu adalah efek samping, nah jadi ada molekul ini, beradik ini, istilahnya itu kalau ditanya sama pasien ya, nah jadi tidak apa-apa bu itu kaget kalau captoprilnya batuk tidak cocok, nah itu biasanya sebenarnya dikasih sama palsartan ganti obat ya jadi dia udah cocok itu berarti dikasih captopril ganti air B berarti nah, jangan ACE ya. nah ini kurang lebih tadi beradikin RAS kalau yang lebih detailnya ya. jadi beradikinin itu harus diubah oleh ACE menjadi bentuk inaktif nah yang si ACE nya gak, gak ada kan di blok jadi dia menumpuk ya. nah batuk itu tadi satu jalan yeah. oke okay. habis eh? nomor 21 Iya yeah. obat apakah yang kemungkinan menyebabkan kondisi pada pasien tersebut atau laki-laki 65 tahun datang ke IGDR dengan tuhan lemas pasien memiliki diabetes yang rutin berobat dengan anti diabettik oral saat ini sedang sistemobatan CB paru di bulan kedua dalam darah 170 nah di 110r22 GD 625 gula darah, gula darah, gula darah yang meningkat. Ya, meningkat. Kalau gula darah eh kemik ini biasanya karena efek rifampisin ya. Nah, rifampisin ini sebenarnya kalau kita mau belajar yang molekuler itu, nah dia ganggu hormon ini di enzim P 53 itu rasanya. Nah, itulah jadi dia ada interaksi Kalau ada DM untuk biasanya di golongan sulfonureanya di di ini diganti biasanya dengan metformin gitu ya. Karena dari si DM sendiri itu kan sudah immunocompromised kan turun ke kekebalan ya. Nah, itu. Oke, okay. Aisyah ya nomor 22. Kak, izin bentar mandi, oh, iya, okay, Kak ya, nanti Kak. Oh, ya enggak mampu. Oke, Kak. Obat yang tepat diberikan pada pasien adalah laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan dada terasa berdebar sejak satu hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat stroke 5 tahun yang lalu dengan kelemahan anggota gerak kiri. Tanda vital tekanan darah 140 per 80, nadi 150 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit. Gambar EKG terdapat fibrilasi atrium. Dokter berencana memberikan obat pada pasien untuk menurunkan risiko stroke. Riva Roksaban, Kak. Ya, ini kalau penurun resiko stroke-nya, jadi ya kita ingat stroke ini kan, kalau konsep ya, kita belajar konsep dia kan bisa trombus atau embolus tadi ya. Nah, trombus ini dibentuk, intinya sederhananya kan bekuan kan. Nah, itulah kita cari yang mencegah pembekuan darah ini apa. Nah, ya sih, dari Saban tadi anti-koagulan ya jadi hati-hati kalau di Neuro biasanya aspirin-aspirin gitu kan apa beda aspirin sama Ripper biar mudahnya kalian ngafalnya kayak ini Oh kalau stroke nak mencegah batik itu tuh nurunkan semennya nah semen itu koagulan tapi kalau aspirin itu kan anti-platelet platelet itu ibaratnya batu-batanya nah kalau batu bata itu tuh pas ngebangun rumah istilahnya yang itulah tadi yang aspirin ini sebenarnya pas saat serangan akutnya misalnya SKA eh, loading aspirin atau saat uh, stroke eh nah itu di IGD langsung loading aspirin aspirin ini nah karena sudah siapnya berarti kalau kalau dia ada batu bata atau ngebangun rumah kan nah kalau yang semennya masih butir-butirnya itulah jadi anti ya tapi itulah harus periksa INR hati-hati karena itu mudah perdarahan ya INR ini jadi itu kita nak ngasih yang si stroke tadi biar darah ngebeku dia harus encer kalau darah terlalu encer nah bahayanya dia jadi stroke hemorrhagic justru hati-hati nah, itulah jadi harus seimbang itulah kontrol rutin pasien harus diedukasi ya cek INR nah itulah first line ya lini pertama anti antikoagulannya nah kalau yang lini kedua itu Baru anti -platelet. kalau memang dia alergi diisi oh, nanti. Kok agulan tadi, revo saban tadi ya? Nah, kak, izin aja, kak. Mm -mm. Kapan kita? Apa pakai heparin atau revo Kak, nah, kalau Kalau heparin itu biasanya setting saat di IGD, kalau sepengaman kayak pas intensif ya. Eh? Itu pasien SKA. Kalau dia udah ada cat lab, baru memang dikasih si yang heparin, jadi onset akut. Kalau ini sih, rivaroxaban kan, dia settingnya sudah stabil, gitu kan? Sudah untuk pencegahan, ibaratnya itu pencegahan sekunder. Kalau kita belajar IKM kemarin kan? Nah, ya. kalau yang heparin tadi memang harus gak cepet, istilahnya ngejar waktu Pas kan? Serangan ya, Kak? Pas lagi serangan akut. Nah, dia karena kita itunya tuh golden periodnya kan door to needle, door to balloon balloon istilahnya tuh yang kalau di algoritma SKA, ECLS itu kan jadi dia harus cepat itulah di inject dia. nah jadi heparin ini memang dia biasanya LMWH, low molecular weight heparin nah, kalau itu nya tuh tapi ada ada pilihannya kalau misalnya ada heparin uh, streptokinase ininya tuh kan uh, dari pilihannya itu biasanya kalau yang tipe C ada SPJP ada ada cat Lab, biasanya itu kan kalau ada SPJP ada KKP dia asisi untuk catlab biasanya tindakan memang masih jadi kalau kalau order ini itulah dia dan heparin itu kita cek dulu ada tidak dia keperdarahan riwayat perdarahan misalnya kan riwayat Sebenarnya stroke sebelumnya, nah dia dia karena kalau ada atau pernah ada trauma dak, di ke, di daerah wajah eh, maksilofasial itu ka, karena kalau ada riwayat-riwayat tadi misalnya ada riwayat stroke perdarahan apalagi, dia justru memperparah si pasiennya kontraindikasi pemberian heparin ini. Jadi ya itulah kalau dia ininya tuh apa memang saat dia akut, tapi itulah, dia memang kalau pas di ACLS, kaget, aduh lagi, kalian harus ngafal algoritma nyanyian-nyanyiannya itu. Karena tidak boleh asal dikasih ini. Dan ini obatnya mahal, jadi harus benar-benar informponsen. Ya. Kalau di Farok Saban ini, dia sediaannya oral, kan? Oral jadi itulah di diresepin untuk uh, bulanan, gitu kan nah, dari dari konsulannya tuh kan? Baru kayak biasanya kalau memang dia repot ke si spesialis baru dia dikasih rujuk balik nah, tebus resep bebu di puskes kan nah salinan resep misalnya kan itu kalau beda heparin sama jadi Faro sabar ya. nah itu oke okay. ada ini lagi dak? yang masih bingung kira-kira oke okay, kak oke okay. mm -mm. ya yeah. Terlanjut ya, dua puluh berarti saya Yang terakhir popi ya tadi, yang belum Poppy ya. Apakah tata laksana yang tepat seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan demam, batuk dan sesak napas sejak lima hari? dahak baru warna kehijauan dan kadang disertai darah pasien tidak memiliki riwayat hipertensi dan DM pada pemeriksaan tanda vital 140/80 nah di 100 RR 28 suhu 38,8 perkusi paru redup dan ronki bas ronki kasar di lapang paru kanan pneumonia curup 65 nya tidak ada jadi agak azitromisin hmm, umurnya masih 40 kan kurang lebih Memang ada demam, ronggok dasar. Ya, jadi, rawat jalan ya. Oke, sip, zitro, Misin, ya. Oke, lanjut ya Tiara ya. 24. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah perempuan 25 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyari di tungkai kiri sejak 1 bulan. Nyari terutama dirasakan saat pasien sedang bekerja di kantor diketahui pasien bekerja di ruang ber-AC, tanda kita dalam batas normal. Dari pemeriksaan fisik, pulsasi arteri dorsalis pedis normal. nosisi yang tepat adalah Nah, ini jadi Nyeri ya ber-AC, pemicunya dingin nih. Ya. Nah, not disease ya. Oke. Kalau burger rokok tadi ya, jebot biasanya. DVT, DVT ini kalau naik pesawat lama kayak itu ya. Uh, Insuffisien sereana kronik untuk varises, eh? kalau PAD garis besarnya, nah itu yeah, tidak belum spesifik. Oke, okay. 25 puluh lima, suci lagi ya. oke kakak dulu Bella ini apakah diagnosis ya nah seorang laki-laki 32 tahun datang dengan pun utama sesak ya sesak saat dirasakan saat dini hari pemicunya kemungkinan dingin kalau pemicu dingin memang betul asma ya Nah kita lihat tapi onset apa yang dipilihannya ini? dia ngomong riwayat sejak kecil sudah jarang kambuh dalam minggu ini sudah empat kali nah dalam minggu berarti dia hampir nak tiap hari ya nah itu asma tuh kalau dia ringan biasanya bulanan kan, sedang mingguan, nah jadi kalau dia tapi kalau kalau kalau untuk hati-hati yang serangan beda serangan sama episode, ya. jadi kalau asma ini memang harus ada dua diagnosis, ya. kalau yang si serangan tadi kalau kalau yang episodenya ya, maksud kakak tadi yang misalnya ringan tadi bulanan nah dia tuh kalau kalau yang mingguan tadi itu yang sedang ya. nah sama satunya tuh tadi berat sebenarnya tuh berat tuh hampir tiap hari nah kalau ini minggu ini sudah empat kali ini belum belum belum tiap hari ya nah empat nah jadi kalau yang si itulah episode persisten ya Oh iya, iya, intermittent, sorry, sorry. Kalau intermittent bulanan ya, kakak ulangi ya. intermittent bulanan. Kalau ringan itu dia sebenarnya mingguan. Nah, satu lagi yang berat itu kalau dia harian tiap hari. Nah, kalau ini baru empat, kan baru tiga hari masih udah, kambuh ya. Nah, hati-hati kalau episode ini untuk, untuk kekambuhannya, ya. Kalau serangan serangan ini biasanya yang dari dia kalau ringan dia masih bisa berkata-kata kalau dia sedang itu dengan kalimat kalau dia berat dia justru tidak bisa berbicara nah itu contoh itu jadi harus ada dua diagnosis ya kalau dia ngomong sesak dan mengaku ini kan kayaknya bicara bicaranya masih bagus berarti serangan serangan ringan itu ya Oke, itu hati-hati apa -hati. ya. episode sama beda serangan jadi harus ada dua diagnosis kalau kalian lapor waktu isip eh, Oke 26 eh. kita lanjut deh uh, Suci coba hmm, <tuh> diagnosis yang tepat pada kasus ini adalah laki-laki 60 tahun datang ke IGD dan keluhan nyari dada kiri menjalar kerang dan leher sejak 6 jam yang lalu pasien memiliki riwayat diabetes dan merokok sejak muda. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos mentis, TD 160, nadi 100, RR RR 22, saturasi 92. Pemeriksaan EKG didapatkan ST depresi di 3 dan aVF. Diagnosis uh, yang tepat pada kasus ini adalah non STEMI. <tuh>. Kalau STEMI justru ele elevasi kan. Nah, itu kiatnya. Ya. Oh dia, ini kalau kalau non-stemi sebenarnya ada enzim jantungnya tuh, enzim jantungnya dari sini belum ada kan? Nah itulah kurang ininya nih, ya. CKMB, troponin. Nah ini belum belum jelas ya. Nah. Dia harus positif kalau enzimmi. Nah, kalau di sini kan kasus kita ini belum ada, jadi itulah baru sindrom koroner akut, ya. Jadi kalau kalau dia sudah ada enzim, baru bisa kita pastikan dia enzimmi. Kalau dia memang meningkat. Jadi itulah kalau kalau biar biar ini paham SKA SKA itu kagak dibagi lihat enzim dulu ya nah kalau enzim positif ada dua nah, ada STEMI ada N STEMI kalau enzim dia normal ini itulah dia baru ke unstable anginnya Kalau uap eh kita cek. Nah, masuk ke ini tadi NSTACS tadi, non-styling fashion, ya. Nah ini, ya. Kalau uap ini, ya kalau-kalau yang stabil ini biasanya kaget ke cek treadmill ya. Eh. Kalau treadmillnya dia biasanya positif. Nah. Dia sudah ada nyeri dadawe ini anginnya stabil tidak dimasukin ke SKA karena apa? Kalau syarat SKA nih dua dari tiga eh? dua per tiga ada tiga kriteria ada tuh dada, nah habis itu enzimnya enzim jantung sama EKG, nah jadi dua dari tiga yang harus terpenuhi itulah baru SKA. Kalau si anginnya stabil dia memang ada nyeri dada, May. Nah, tapi ba, jadi baru kok kan. Nah, belum 2/3. Itulah enzimnya belum ada, EKG-nya masih normal. Itu biasanya kalau angina stabil, ya. Nah, itu jadi hafalan ininya ya untuk ACS, ya. Oke. Okay. Kak nanya Kak. Mm -mm. Kak eh, tadi kan eh SKA kan ter unstable kan termasuk dari SKA. Mm Heeh, -hmm. yang uap ya. Eh? Ya. Yeah. Unstable angina vektoris. Kenapa pilihannya dak SKA? Eh, kenapa dak pilihan unstable? Nah, kalau kalau uap ini biasanya memang sudah sudah diperiksa ini tadi. Itu nyatofawas, apa e, enzimnya sudah dipastikan normal. Nah, itu. Kalau di soal kita ini kan enzim belum tahu kan? Ya. Yeah. Jadi kalau kalau yang seanginnya stabil hasil darahnya sudah keluar, nah CKMB atau troponinnya dia tidak meningkat nah itulah dia jadi uh, tidak kita pilih jadi yang C ini kan, karena dia tadi belum ada enzim tadi kan, istilahnya jadi masih awang-awang, ya ininya memang ini menjebak ini, ada anginnya stabil ada SKA kan jadi padahal memang sama-sama isti depresi kan ya jadi jadi hafalin memang kalau kalau yang SKA nya harus hafal mati lengkapnya. ya karena kalau kurang sih kok be nah itulah kan beda definisi dia jadi itulah kalau kalau misalnya bingung dengan yang diagram yang kayak ini nah dia tuh sebenarnya SKA tuh jadi ada ada cabang lagi sebenarnya tuh kan nah ini nyari dado yang lebih besarnya kan Nyari dada, nah dia tadi ada yang stable tadi, stable anginnya kan, nah ini yang bagian atasnya. Ada juga kalau kalau misalnya mudah ngafal pakai diagram fan, nah kayak ini. Nah misalnya kalau diagram fan tadi, eh, antara si uap, beda uap sama endstemy kan, nah bisa juga kalau ngafal kayak ini mereka persamaannya sama-sama EKG EKG-nya bukan isti elevasi nah ya. ya, jadi kalau SKA ini dicari B cara trick masing-masing ya kan beda-beda ya intinya kurang lebih kayak itu kalau dari kasus memang belum ada enzim ya Oke Oke kita lanjut deh ya. 27 nah Silakan bawas ini yang masih yang tepat pada kasus adalah perempuan usia 55 tahun datang ke GDRS dengan keluhannya di dada kiri menjalar ke punggung dan pundak 3 jam di lalu pasien memiliki riwayat diabetes dan hipertensi namun dalam kontrol dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis tekanan darah 11-7 Nah, di nomor rr 18 pada pada pemeriksaan EKG didapatkan gambaran ST elevasi 1 sampai V1 sampai V4. Ya, ini berarti V1 sampai V4. Nah ini tadi kita cek dia ngomong apun nyeri dada ya, menjalar. Oke ini khas angina memang sebenarnya. Hipertensi oke lah faktor risiko kegag st elevasi. ST elevasi. Tapi itulah kan di sini enzimnya kan belum ada kan? Nah. Dia kalau kalau sebenarnya memang STEMI ini ada diagnosis lain ya. Perikarditis, tapi perikarditis tuh ada demam kan. Nah, di kasus ini dia tidak ada ngomongan demam. Ya jadi itulah anterior septal, kan? sali tadi ya? nah, V1-V4 septalnya V1-V2, anteriornya V3-V4 ya? nah itu V28 ya. Ya, kak, uh, ah, boleh izin nanya kak ya. yang... kapan kita milih diagnosis IMA sama Kak? nah dia ini kalau kalau yang soal ini kayaknya memang dia karena sudah ada ST elevasi tadi. Sebenarnya memang ST elevasi ini banyak DD-nya. Nah, kalau kalau yang pernah keluar di UKMPPD STL elevasi ini tadi DD-nya itulah yang salah satunya selain si SKA ini tadi perikarditis tadi kan. Nah, yuk kalau kalau ini kayaknya Uh, tipe lupa enzim dene ya memang kalau kalau apa tuh meragukannya enzim ya belum ada tapi itulah balik ke yang ACLS tadi ya teori yang uji kakak dua dari tiga kalau kalau dua dari tiga EKG sudah ada nah nyeri dada sudah ada kan nah dia memang terpenuhi sih Nah dan dia dia ngomong ininya khas, ya, ini nya punggung ke pundaknya nih jadi jadi memang kalau kalaulah sudah apa tuh dari nyari dadanya H saya penjalaran nah, kalau ada st elevasi ini nah dan dia memang da, menyatakan si demam tadi kan nah kalau ada demam itulah bisa bisa ada perikarditis ya tapi memang malahan kalau perikarditis dia di seluruh lid nah di seluruh lid nah kalau ska maksudnya ini mungkin main nih mungkin nih kalau soal ini dia ska nih kan masih ada mungkin endstemi kan nah dia dia ngomong tidak ada st depresi di soal kita nih nah itu kan sudah dipertegas dari elevasinya ini. Itulah jadi yang SKA bisa kita singkirkan di sini. Ya, karena SKA berarti pas e, bisa jadi ada ST depresi. Nah, itu sih Kalau maksud soal ini. Beda kalau yang kayak soal tadi. Kalau soal tadi yang 20 26 ini kan baru ST depresi kan? Ada dua kemungkinan tadi ST depresi itu. Nah, jadi itulah dia idak bisa langsung ke Ima tadi kan ini ini memang jebaan tapi Maksud agak ngejebaknya Yaitu tadi enzimnya tadi ya memang tidak lengkap ini soalnya ini nih. oke ini mudah-mudahan pas kalian ukmppd lengkap lah ya, soalnya ini. ini ini kayaknya rekapan iki tapi dia ada lupa ngetik ya tuh soalnya jadi cacarancun kan? infeksi oktan akut ya jadi ininya oke kalau ininya nih st elevasi ya oke kita lanjut dulu B, ya dua puluh delapan masih kws ya napa sih abah dulu ya ininya apakah diagnosis ini dua puluh delapan Laki-laki 40 tahun sesak napas, ya. batuk, badak kecoklatan berbuih. Nah dia ada demam juga, rokok uh, dan penyakit paru sejak SD kan. Nah dia ngomong ada wheezing, bronki wheezing. Nah ini berarti ma masalah di bronkus kemungkinan itu kan bronko konstriksi penyempitan saluran napas. Ada nah, ngomong ini keywordnya, sarang lebah ya, honeycomb appearance. Ini keyword untuk bronki nah itu ya yeah. hanikom atau apalain ya soal keyword ini ini yeah, ya sebenarnya kalau ngerokok bisa sih ke emphysema atau bronkitis atau bagian dari PPOK tapi kan ee, ada sarang lembah ini keywordnya tuh kalau soal-soal luka MPT. untuk PPOK tadi itu kan Okay, 29 kita ke ini bad lo ke popilwa pulsasi teraba kuat Apakah diagnosis pada pasien ini seorang laki-laki 40 tahun ke Puskesmas dengan keluhan kedua betis nyeri sejak tiga bulan nyeri dirasakan memberat terutama sepulang bekerja pasien diketahui bekerja sebagai petugas keamanan se sebuah bank dari pemerintahan fisik didapatkan hiper hiperpigmentasi edem pembuluh darah vena yang berkelok-kelok. Clonic vein insufficiency. 3 bulan ya, parises Nah itu tadi, ya. riwayat kebiasaan ya, kerjanya tadi. C30 tiara juga. atau ini, Mbak Aisyah? Mbak Aisyah, Aisyah, mereka obat anti hipertensi? Lupa apakah itu? Apa biasanya? Apa biasanya? Apa biasanya? Apa biasanya? Apa biasanya? Apa Apa Apa seorang laki-laki 40 tahun datang untuk kontrol penyakit hipertensi saat ini pasien mengeluh batuk kering hasil misalkan, tekanan darah 150 per 90 nadi 85 RR18 suhu apebris tidak didapatkan ronki maupun wheezing obat anti adalah kaptopril hmm dikinan tadi ya keyword ini oke sama ya, ya tinggal satu nah, I I7 Apa tata langsung yang tepat pada kasus di atas? Seorang laki-laki 57 tahun datang dengan keluhan dada berdebar-debar. Tidak ada keluhan nyeri dada maupun sesak nafas. Pemeriksaan tanda vital tekanan darah 140.95, nadis 92, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5. Riwayat hipertensi maupun penyakit lain disangkal. Pada pemeriksaan EKG didapatkan gambar sebagai berikut. block atau Ropin nggak? ya ini, ini dia berdebar-debar. Tapi heart rate-nya ini, heart rate-nya nantinya 92 masih normal. Kalau AV block dia beradi di bawah 60 biasanya. Nah, ini dada berdebar-debar ini ya ini dari heart rate itu memang simpatik parasimpatik ya. Nah, itulah jadi simpatik parasimpatik itu ambil beta blocker, biso, ya. Nah, ini PAC, pre, Premature Atrial Contraction, kontraksi atrial prematur. Atau atrial extra systol, systole tambahan. Ya, karena ada atrium tadi berkontraksi. Nah ini, yang kayak lancip ini sih, keywordnya ini. Ya. Ini irama PAC, ya. Premature Atrial Contraction tadi. Maksudnya kan, P, ya Ini yang normal, KRS. Ya. P, K, R, S, T, ya. U. Nah, di sininya dia naik. Ya. jadi itulah yang rate Balik-balik ke simpatik pada simpatik. Nah, dia biar.